dan terhangat seputar Lesnar tentunya Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bangi Min memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita kabar pertama persahabatnya kita lihat aja nih yang momen spesial cute Dedek dan kakak Bila Semarang di acara kolaborasi bersama Kobas persahabatnya Masya Allah perhatikan Tentunya Dede lagi sibuk ngemil ya dulu sambil menggandeng tangan kakak Bilar Luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Untuk Iqbal kesayangan Postingan tersebut dari post kembali oleh akun Leslar Ansgar History banyak sekali tanggapan yang sangat positif Persahabat Yahya ini dari akun Instagram Wensri93874 mengatakan makasih kobas udah kasih vitamin pecah-pecah sehat-sehat selalu kalian amin Dan berikutnya juga kita lihat nih komentar lain diberikan dari akun instagram kopit23 Bumil ngemilnya estetik katanya tuh si oton pasti yang nyuruh mominya ngemil Aduh, Masalah banget ya luar biasa ngemil aja Terlihat sangat gemes banget persahabatnya Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendoakan yang terbaik untuk Dede dan kakak Bilar Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Ketika di channel youtube nya Rans Entertainment persahabatnya ada Baim Yang mengatakan Leslar dan tentunya vlog mills ini masuk trending semua Masya Allah Alhamdulillah luar biasa Kolaborasi Debumils Sultan membuat kita semakin bangga dan bahagia Hubungan yang sangat harmonis Keempat, Bumi Sultan bersama yang mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan, kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut. Alhamdulillah ya berkah buat semua, tuh masya Allah banget ya, mudah-mudahan selalu berkah dan barokah untuk semuanya. Dan selanjutnya kita lihat juga nih persahabat ya Ada unggahan dari IGSnya ke Adi Rodiman Yang diripos kembali oleh akun Instagram Leslar underscore sig ya. ada sebuah postingan Momen semalam ya Leslar bersama Kompas Masya Allah Tentunya Koba lagi memegang Play button persahabat ya Mudah-mudahan ini ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kita Ada sebelah kalimat caption yang dituliskan Kira-kira ada kabar apa yang dari Lesti kejora Rizky Bilar Jangan lupa saksikan hanya di Kobas Entertainment Ditunggu hari dan jamnya ya Tuh bersama ya, dia pastinya Sebentar lagi kita akan menyaksikan Kejutan vitamin bahagia Kolaborasi Leslar bersama Kobas Kita lihat bersama ya di kolom komentar nih Banyak sekali Tentunya tanggapan dari para fans juga. Dari akun seni underscore susanti 883. Atau jangan lama ya kau hadir di rodiman katanya tuh. <laughs> Udah nggak sabar banget fans untuk menyaksikan kolaborasi leslar bersama Kobas Ini yang paling kita tunggu bersahabat ya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan. Dan selanjutnya juga di sini kita lihat ada unggahan Terbaru dari Kak Popi Amalia, nih yang mengunggah sebuah postingan di Bumi. Leslar sudah mempersiapkan nama utuh. Katanya, tuh Masya Allah. Ternyata Lesti dan Rizky Bilar sudah mempersiapkan nama dari babynya Ya, Masya Allah. Langsung aja ke channel YouTube-nya Poppy Amalia bersahabat. Ya, disitu ada kejutan saat Lesti dan Rizky Pilar. Dan kita salut kepada Kak Popi. Ini adalah salah satu orang yang sangat terlihat tulus dan berattitude, bersahabat ya, untuk selalu mensupport dedek dan Kakak Bilar. Berikutnya juga kita lihat, tersahabat, di sini ada momen nih, ketika Kakak dan Dedek Lesti ya, "Masya Allah, kalian salvo kemana nih?" Tentunya meminta opak banget sama penduduk Bunda ya. <laughs> Mudah-mudahan BBL-nya selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Masya Allah, terlihat sangat gemes dan sangat bahagia sekali melihat postingan ini. Kalau sampai tiap, apalagi melihat senyum dari keduanya yang terpancar, membuat kita semakin bangga dan semakin selalu bahagia melihat Lesti dan Bilar. Berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan dari Indosiar. Kita lihat persahabat di postingan ini Chat siapa yang akan kamu balas duluan nih Ini info nih dari Indosiar. Chat mana yang kalian Tentunya balas duluan nih persahabat ya Pastinya Lest dan Bilar dong <gihita> Kita lihat persahabat ya Leslar dong Di kolom komentar banyak sekali leslar ya Luar biasa kekompakan Dan kesulitan dari para fans Selalu mendukung Selalu mensupport untuk Dedek dan kakak Bilar Berikutnya, kita lihat juga bersahabat. Di sini ada semua momen, tentunya kebersamaan keluarga besar Rizky Bilar dan keluarga besar Lesti Kejora di acara Laiselalak. Bahkan, Masya Allah, Allah Mudah-mudahan kedua keluarga selalu hubungannya harmonis dan selalu bahagia. Amin. Ya Robbal alamin. Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.